caranya hapus foto dan video di sini hai, Oke, sebelum itu buat hai, hai, subscribe hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, yang mau hai, hai, bisa hai, di kolom hai, kami akan berusaha hai, hai, hai, hai, hai, hai,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 jadi, um, dia udah otomatis ya, powernya. Kemudian, kalau di sini ini ada tempatnya, ada switch tombol untuk bukaan lensanya. Jadi, ini bisa kalian ke atas untuk close dan untuk bawah seperti ini ya, keunggulannya. Ini waktu dia ketutup Kemudian kalau kalian switch ke bawah dia membuka. Seperti ini. Oke? Langsung aja kita coba. Di sini kita akan membahas kalau gimana caranya untuk hapus foto dan video yang udah Kalian pakai. Di sini bisa kelihatan, di sini ada tulisan like, di sini ada switch tombol untuk menggerakkan kanan, kiri, atas, dan bawah. Di sini ada Tombol untuk melihat hasilnya, jadi ada ikonnya seperti video ini buat melihat hasilnya. Bisa kalian tekan aja tombolnya. Nanti tampilannya seperti ini. Di sini kalau udah tulis memori, nanti di sini ada kelihatannya video dan foto. Ini tinggal kalian arahkan ke kanan. Jadi ada garis kuning di tengah-tengah apa ya? Garis kuning di pinggiran. Icon ini itu tandanya dia kepilih seperti itu jadi ini kalian bisa klik ke kanan geser ke kanan di sini ada yang foto di sini video kita lihat yang foto kita klik di sini nanti akan muncul di sini akan muncul tapi kok nggak ada icon untuk hapusnya gimana caranya kalian bisa klik salah satu foto seperti ini Kemudian kalian arahkan ke kanan pojok kanan ini. Ini kan untuk yang foto selanjutnya. Ini untuk foto selanjutnya ini untuk stop untuk foto atau untuk video. Di sini untuk yang sebelumnya. Di sini untuk kembali. Oke kita arahkan ini. Contohnya seperti ini. Kita pergi yang ke kanan sendiri. Kita klik kemudian di sini ada muncul seperti ini tampilannya di sini untuk delete di sini untuk um, protect picture bisa kalian tekan nanti ada tulisan protect protect picture itu melindungi kemudian di sini untuk data kode atau slideshow set jadi slideshow itu kalian mau melihat hasilnya itu tanpa kalian um, tanpa kalian pindah-pindah seperti itu jadi di sini kalian bisa masuk ke delete kalian bisa klik delete nya kalau gini udah kehapus belum kalau seperti ini belum kehapus jadi kalian jangan khawatir kalau belum di klik delete nya kalian arahkan ke atas kalian klik delete kemudian di sini ada muncul tampilan yes or no kalian bisa klik yes nah ini kalau nggak jadi kalian bisa klik no dan kalian bisa arahkan ini ke yes kalian bisa klik aja kalau udah seperti ini berarti dia udah kehapus dan kalian bisa klik tombol oke okay. untuk mengkliknya kalian bisa tekan ini untuk switch tombolnya kalian bisa tekan aja yang tengah seperti ini ya jadi um, ini multifungsi jadi bisa buat geser kanan kiri atas bawah dan bisa untuk ditekan juga kalau sudah, kalian bisa kembali lagi. Caranya, kalian bisa klik tombol ini yang bawahnya Dia akan kembali ke awal. Ini untuk merecord. Oke. Kalau sudah selesai, kalian bisa tutup aja. Dia udah otomatis mati. Jangan lupa kalian tutup untuk lensanya. Seperti ini. Untuk pengambilan baterainya saya kira sudah tahu ya. Geser ke bawah, ada tulisan "pet", tapi dia cuma DAT. kalian switch ke bawah. Kalian tarik baterainya ke belakang, tinggal diambil. Jangan lupa diambil ya. di sini ada slot untuk memori, kalian ambil juga ya. Pengambilannya gampang, tinggal kalian tekan aja ke dalam, nanti dia akan muncul seperti ini. Tinggal kalian tarik aja. Oke ini sudah selesai. Oke teman-teman seperti itu tadi untuk video tutorial dari Sony Handycam dan semoga bisa menjawab kak Bakti Febrian dan bisa membantu kalian juga. Buat kalian yang belum komen kalian bisa komen di kolom komentar untuk mengajukan pertanyaan. Kalian mau dibantu tutorial apa? Semoga kami bisa membantu kalian dan terima kasih buat yang sudah menonton. Yang belum menonton jangan lupa tonton dan like. saya untuk negeri terima kasih banyak salam sahabat fotografi videografi Indonesia kamera salam saudara